Saat ini bakas makhluk, jadi ini bakas ilmu hakikat, ilmu aras ini tak warai bakas makhluk tapi itu arah, saat ini untuk pangeran. jadi ingat ini setiap nabi itu dalam akidah kita itu ada sifat sidik, tabstlek, amarah, apa? No? patona. tapi patona ini berada matur yang orang-orang orang yang bilang yang bilang di dunia pesantren itu sifat apa? apa apa? apa apa? itu ini gue saking cerdas nanti gue lo ceritok ini kita Pakul kalian koronasi namun bernasih gitu jadi cerdas orang bapak orang lokal kali ibro ibu muante lambek satu tempat begini gue mau tuh ke lapangan buat satu tempat ini gunung orang berhulur paket terus ke Terus ibu si top walhasil barang di si perawat oleh kbi ibroh kapal di bapak neng paling gede ketika kaihrom di tapawi manfaat manfaat an tapa alta biar ya allah ibroh ibroh. Oppo kuai sing ngaponi di an tapa alta haga ya allah ibroh. Gawe jadi terpa lalu gabi luhur. Pas aluhum ingkaru ya. Yo sing rusak sing apa iyo sing kalungan kapal. Aku rakyat kalungan kapal malah bertapawi. Pas aluhum ingkaru yang tiku lana berapa perde? Boleh asli cerita Quran kur buat tadi. langsung jamu nih, sempat tajer. Kau sempat tajer, kau sempat tajer. Kau gue sempat tajer, kau gue sempat tajer. Kau gue sempat tajer, sempat tertadar. gue buat melancur para kalungan kap, apa? Ka. berarti intinya Nabi udah jiwa seni, bukan? Polanya dia husu-husu marah ini Nabi di jiwa seni. Permasalmu Nabi itu sepaneng, jiwa seni ngakali kali tapi Tanpa <tambungan> ngakali umat boleh. Nabi itu enggak kali umat. ini bos ten kali terjemah, kali Umat gue buta Kalau ditonton Nabi so ngakali, kali, tapi kali umat. Dan saya ulusi ini artinya ini kalau gadis dari mayat, gadis ada takbir. berada di tengok rumah, gadis berada Ketika kamu mengerti fajar, lagu muda, dan ilaka biru, lagu muda, alaagung ileher, jauh, maksudnya jadi gunjingan. Jadi gunjingan, sekolah, umat, kepala, hebat, biaya, bina, inalulaminan. Tuh, semuanya poni ngerusak beroleh, itu mesti bonggolin. Tuh, jadi bonggolin, apa salah ya ramai? Terus digolek. Kau lupa kami kenapa tayyat Qur'an yuk kau lalu ibro nak gelok yang biasa ngelak-ngelak berolah ibro yang paling ini mulai ibro terkalo pak tuhi ala Yunus Nasir al ya gue tahu ibro yang tepat nih, wong kabe itu kan ya konjak saya dikabli ibro yang jarak DNA jarak prosesi DNA diintegrasi dengar apa wong ah oke merkod DNA tujuannya bro. Tapi ini minta ini di seks ini uangnya, keren pilih jarak jarak turunnya tenang dan gue sering gue saiki. Wah, apa, tak kono sih Apa? ya kepala, wuka, biru, enggak, gaya pas aluh minggalu yang digunara percaya takut itu. Wong, kataku enggak sih, di lagi mereka, cangkem mobil, walaupun aku orang sombong. Ini mereka sempat punya ketaquran tau paru dakwah ila antuslim, 40 inakum antumut. Gak dimaksud maruk itu ala alim tama hawa hawa hawa hawa hawa hawa hawa hawa hawa hawa hawa hawa hawa hawa hawa hawa hawa hawa hawa hawa hawa hawa hawa hawa Ibrahim bali Ufili Wijanjuk, misoan, mengalami biaya misoan, munafik misoan, loh. Jadi, paham, kolak ufili wajib menyebut Wijanjuk, mengkarman berolah-olah, ufili wajib menyebut Wijanjuk, pakai anu ibarang diurus. Kolak ufili wajib menyebut Wijanjuk, wajib menyebut Wijanjuk, wajib menyebut Wijanjuk, wajib menyebut Wijanjuk, wajib menyebut Wijanjuk, wajib menyebut Wijanjuk, wajib menyebut Wijanjuk, wajib menyebut Wijanjuk, momen menyebut tepat, gua ngetokno, Nanti Yusuf minta nanti Yusuf Nabi. itu Nabi. Nabi, enggak nggak kali tapi enggak nggak umar. ini jadi rojo, pokoknya ini cerita, ini sukses jadi rojo. Gue menteri, pokoknya terserah. Kiai cerita, kadang kita menerima menteri, kadang menerima rojo. cerita itu terserah dia itu pertamaan dia itu. orang menteri, bohong soal pokoknya, dia juga sukses, sing cerat Nah, view tube kangen, view kangen, walau ada indir-indir itu, nabi dulur, ini roh itu ada acara kau, kabar, sebelah kawang, berarti, view tube itu sing kandung, ngoro, ini, yamin, sampai itu, isok, sing titul, dulur, nih, ya yes, dulur apa, ya yes. nah, karena nabi view itu tahu diterlanar, nol, dulur, dulur, ini, yang udah, ini, grup yang udah, ini, aku, <tuh>. setengah, setengah, setengah boleh, ngomong uang itu, sing mantan mantan, sing nyetok Yusuf kere, tempat jauh pertolongan Nabi, Nabi Yusuf kangen, kangen tiduri, Yusuf itu dia kangen, kangen takrawan gak balik, balasil denujuwe piala, dia dia satu kerja sing asyik, takaran tapi khusus Nabi Yusuf, niku kilap angkomar, artinya ya sangat berharga, jadi dia kilap angkomar, sing khusus takaran kalau Nabi Yusuf, sisline puning gono. Tujuan nih nangkrut nangkrut itu mbak Nanti nanti nanti nanti mbak nanti nanti nanti nanti nanti nanti nanti nanti nanti nanti nanti cerita-cerita nanti kitab nanti nanti emas nanti nanti nanti nanti tapi nanti nanti nanti nanti nanti yang paling nanti kan, nanti nanti nanti nanti nanti nanti nanti nanti nanti nanti nanti nanti nanti nanti nanti nanti nanti jadi, salah ini yang ngecek nalar gitu. Mereka iya. percaya Kalau ia trik faktor salah Pak Agus lalu Ming. Kalau <tuk> ini terpakai ada pihak-pihak di gym. Oh, belah pihak, pihak, pihak. Cemas takroja, mewahai. YouTube ini, nah, ikikiku. Kecuali hasil di cerita ketika bunyamin menit melok kapilah. Ketika bunyamin menit mendekat kapilah, nabi YouTube ingin bunyamin menit Apabila dikongkol karena kan gak mungkin, apa alasannya kok di cegah dicegah, ditahan? Wah, hasil direkayasa, kondom ini pengawali gitu loh. piala aku dagonya gonyo ini kantongnya punyanya. Gok terus tujuh nyolong. Mungkin dong, mungkin kok kia tukang ngakali malah untuk banget. Janganlah akhirnya politik-politik itu tukang ngakali umat malah untuk banget. Dukunglah cerita nabi itu patona. empat tahun ini. Ini cerita empat nah piala itu sudah ada di kantong Ibn Yamin apa? karena kita takut, tapi mulai mulai dengan kerajaan, dengan Nabi itu. ada pengumuman pengumuman nak piala raja hilang ini gue gelasir raja itu? hilang kalau ya. Nabi al-Maliki walimanjah abihimlu gairi wa Nabi Yusuf ya. jadi orang-orang yang berbahaya semua yang berbahaya, gelasih raja Yahudi, ya Yahudah, dari seluruh tua lakot alim tuh jikna linnuf sidabil arti wama guna sariki aku renaik uraniya nyolong majikna linnuf sidabil arti wama guna sariki nabi itu pinter apaan ini? kalau nupamah jikna linnuf sidabil arti wama guna sariki tidaklah pancianku tenang raja olong, tidaklah kaki kote nyolong, ternyata kue nyolong masih apa? ya kalau jikna mau sidabil arti wama guna sariki Ya. Yen ya. ya, ya. ya, wae sak ku anggere sing ana gelas e yaiku tahan. Anggep wae tenyo. Nah, nabi tu pinter nak ngecek langsung iku kan ketara kala-kala dicek mubang-mubange. Nang mubangmu mubang pun -mubang, terakhir ning konake Benjamin sing ning kono no gelas, mate iki dene Profede Abi Au Iadihim qabla wi a ya fihi kemas nah, takro jammi wi inna akh. Ya terusane Quran Kagali kafi denal Yusuf. Maka naliak sudah aku lupi dinilai di ilah, nyesel. Akal akalan nabi Yusuf itu mulai ku resmi warane allah, dia itu beri sunahan punjamin, engkau isorok ceritane apa. Tapi intinya kan orang itu kayak sama akal. Artinya nabi juga dapat tuh, tapi orang itu nggak umat. Bahwa dia itu yang perlu dicatat tu orang juga nggak kali. Kalau ini tinau tentang ibnu kathir, kita Paling kita nggak kali ini Nabi Soleiman. Nabi Soleiman itu anak eroso, ini mana air aja jauh. Nggak taruh orang tak tinggal di, gua nggak Raja Dawud di laporan. Jadi ini nak cerong -cerong, nak David. raja, Dawud ini raja sering to laporan kasus. Gue mau kasus para tolongi, gua ngambil di rondo. Ono rondo ayu sampai ngayu lewu toko toko ada, maiku ngambil di. Tahu itu ngomong toko kok ngambil di selingkuh, selingkuh toko. Tapi para tokoh ya nah. itu sepakat, enggak kontribal, asing matang nih, gua asu. hasil kelingkuhan, beh, an. bisa, udah hitam utuh, toh. pikirannya. Itu nabi pikirannya, kita opor, kita berpanggil. nabi pot-repot, mutusoi, malah Munirah, orang lain, gak juga kehispun. Tinggal ambil itu opor, aku ya malah Munirah. nabi si Sulaiman, pinter, di model polisi. Mauaniku betul tiang tengami di asu. Tapi <tuh> <tuh> Sulaiman, tapi Dawud aja Sulaiman, pinter. Mula-mula tiga tiga Quran, wanton terang keterangan Wakulan ateina hukmau wa ilma. Papa Sulaiman. Ha Wakulan ateina hukmau wa ilma. Dawud be Sulaiman ini podokin pinter, tapi jadi pinter Sulaiman. Mulane tiga tiga Quran. Papa kamenaha ha. malah menyangkut ilmu. Itu pinter Sulaiman. Meskipun bangkulan, saya tahu bukmau. Meskipun kode-kode pinter, tapi saya pinter. Nabi Dawud pinter, bareng Nabi Sulaiman pinter. <Gülüyor> wong papat sing tersangka merkosa itu kan ngeklaim nahiku, sing merkosa aku. Zaman kuno <Gülüyor> <itu>. ya. Wakana, <Gülüyor> Suleman, itu wong kan ada modern kosa itu. Nabi Sulaiman tapo model polisi? Nabi Dawud itu keliru-ne, wong papat tuh tidak bareng terus. Dawud jadian kok meniatu kasbi aku. Seorang boleh lagi dia tuh kalau ya uang Berarti ya Sulaiman pinter. Uang kamar Apa pertama yang kedua akan menekan aslinir Bani Bibi abang kan berkiru tanya nyongkong nanya pasuannya rupanya itu disini abu-abu mungkin bedo kabe wabari itu terus dikumpul mau keadaan menikian abang bapak tapi mau menikian iya mbak itu terus kecara mempapatkan itu ke garas tapi Nabi Suleman ya cerda disebut Papah Hamna boleh mana? Kalau ini kelambanya, tengberi kita nabi yang hilang, santri bodoh salahku, fatona. Siste lugu juat, amanah, siste juat. Unggah tak pandang yang lama terus, kalau menelur gede. antri mago, si kancane kanjani pamit. Nanti amanah, terapreko. Panjang nganggur, ya mencakwaai. Terapreko rai nganggur, tablak itu mahal rata diwarai tablak rata diwarai jodoh berikar dewi tablak itu selain perintah Nabi, tapi rata diwarai, tapi nomor 44 lagi singkir, dah termasuk kejadian tinta Isuliman itu mau ono bayi kembar waemba Yunus bwa Adi, intinya tok di tangan Frika, Nabi Jawab ngukumnya bingung, singjarit Adi E Pako Latif si Suhra Gue sih, itu anakku loh ya jawab. Dari kakaknya ya gue Ini anakku, nabi-kakaknya sih Tapi ya kakaknya aku anaknya, kalau ke sini itu anaknya Nabi-kakak memang pinter, ketak, bawa pedang Nah daripada repot, Pak boleh diketak Tiba di luar Itu menunjukkan nabi-nabi, orang-orang tapi masak-akak Daripada repot, Pak boleh diketak juga sih Loh Nah cara gue sih Cenggirnya itu tuju, Jempol dengan tetap nabi orang-orang yang gede, gak mungkin. Oh, kok anak tau? Oh, diket, ketok, Oh, bang. lah, apa itu ketok? Itu leman, itu itu tuh. Saya langsung tipu. Terserah, Pak Todol itu. Tengok rasa tentu dianggap ibu ibu, Kok gak mungkin? ibu, kok ekor, anak diket Paham, itu nujuk. anak nabi itu dua, Pak Nah, salah amanah, tablet, sama Bupati tapi jadi faktor lagi yang hilang. tak ceritani Nabi, disi, ufato, nabi Termasuk Nabi pinter yang integrasi. Maka nabi kok kita ibar? ya mesti jawabannya di daerah Suleman, ora, tenang, ora. Rupanya, -ya. kan kalau asli -ya. ya, jeneng lah. Nabi Ibrahim ya, seperti narpa udara jadi manajak, fil ilmi wal hikmah